喂 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, berkenaan dengan apa yang akan saya tonton hari ini. Nah, kebanyakan teman-teman sudah berapa kali sih pergi ke tempat-tempat wisata yang ada flora fauna dan ya saya udah pernah pergi ke Malang teman-teman ke Jatim sana dan memang beautiful lah beautiful banget dan hewan-hewannya juga langka-langka di sana dan ada juga tempat bermainnya yang sangat-sangat seru -sangat ya kan sangat seru karena kenapa di situ kita main satu kali bayar tiket di sana harganya kalau tidak salah 159 atau 170-an per satu orang nah di sana kita boleh main sepuasnya dari pagi sampai malam sampai sore sampai tutup teman-teman jadi di situ kita Wow, luas banget sih! Kalau teman-teman pengen ke Indonesia, boleh pergi ke Jatim Park yang ada di Malang, teman-teman. Jadi, kalau di Jatim Park itu bukan cuma kebun binatang sih, ada tempat mainnya juga. Di situ banyak binatang-binatang, ada juga ikan-ikan. Pokoknya banyak, guys, bener banyak banget. Coba teman-teman googling, atau nanti bisa saya tampilkan seperti ini cuplikannya. Nah di sini ada sebuah video yaitu hanya dua ringgit melawat kebun binatang tertua di Malaysia, Zoo Johor. Oke okay, di Johor ini ternyata daripada channel Ika Devi. Ya, Nah jalan langsung saja guys kita play videonya, let's go. Assalamualaikum teman -teman Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama deh tak buat vlog karena selalu hujan, jadi Aha. tak tahu pergi gimana, nak buat vlog apa, tak tahu. Nak buat vlog makanan pun tak boleh. Karena Ika dan suami tengah on diet. On ada diet. kesempatan, boleh pun oke. Okay. Si kita orang pergi Zoo Johor. Oke. Okay. Ini first time pergi sini. Sudah 7 tahun lebih lah. Ika duduk Johor. Oh. Apa ah, suara Alright nah, guys, gambarnya buaya ya. anak juga. Cuma keadaan dalam nanti, jom ikut Ika terus tau. Hmm. Welcome to the Zoo Johor. Welcome, Welcome to the Zoo. <laughs> Oke, okay, kita lihat guys ini kebun binatang yang oh, ada gak? di Johor, <laughs> tertua di Malaysia. Wow. Tiket okay, masuk tadi lepas ambil tiket, kita boleh ambil gambar. Ini tiketnya. Itu Oke. Woi, Rp2. Rp2 aja. Woi, murahnya. Kalau di sini, kalau di Malang itu kan Memang besar banget dan ada wahana bermainnya juga. Tapi kalau di sini itu sekitar oh hampir sama ya hampir sama dua ringgit dua ringgit nih berarti tujuh ribu lah tujuh ribu di uang Indonesia gitu kan dan di sini itu lima ribu kalau tidak salah uh, hampir sama sih dua kali lipatnya gitu kan kalau di di sana cuma tujuh ribu di sini lima ribu ada juga uh, kebun binatang yang Mungkin ini gak komplit ya teman-teman Kalau komplit tuh agak mahal biasanya Oh murah Kalau dewasa 2 ringgit aja Waktu untuk budak Budak di atas 2 tahun singgit. 1 ringgit Murah kan? Murah lah Murah lah Masuk tadi lepas ambil tiket 5 ringgit aja berarti Kita ambil gambar family Ambil gambar Nanti kalau suka print Kalau tak suka tak apa Kalau print tuh kena bayar lah Iya lah <laughs> Merak biru Oke okay, Merak biru Oh oke okay. Burung kakak tua. tua. Burung apa? Burung besar. He. Itu burung kakak tua. Oh itu yang ke atas tuh burung merak. Burung. Oh ada burung okay, merak. Oke. Okay. Ini boleh naik kan ni? Kak tu ada Oh mestilah aduh. boleh. Macam kapal lah, tapi tak tahu. Mungkin PKBP ni belum boleh naik lagi. Kok. Aha. Kita tengoklah guys. Main naik. Main naik. Sampai budak macam saya Tete Itu Hai. Itu? Oke. Okay. Wah. Wah. Mercha. burung merak. Burung merak. Apa, Dik? Eh, comel anak dia Ada cafe juga. Jadi, ini belum ulang masuk ulang. kayaknya guys masih masih Atau di awal-awal ini SOP kesehatan gak sini bagus ya dia halang dengan tali-tali uh, jadi kita ikut je. jalan masuk sampai ke jalan keluar nanti jadi mm -hmm. kita tak bertembung dengan pengunjung-pengunjung pengunjung lainlah ah, kita akan ikut terus masuk sampai keluar tuh satu jalan je. jadi kita tak Tak akan pergi ke sana ke sini ke sana ke sini yang Oke okay. sesuai rute orang, ramai -ramai. aja berarti kan tak berapa ramai mungkin karena hari kerja banyak juga lah orang tapi tak ramai berkumpul-berkumpul kita adalah Wo oh, Gajah jadi Oi gajah Wah oh, tengok tadi di data nih di data dia makan dia ya. Taburan tumbuh. Best oh, hari dalam ini juga cuaca ya. redup macam gini. Panas. Tapi kena berjaga-jaga juga. Setiap lagi mesti hujan. Singa Afrika. Oke, okay, singa Afrika. Kemakanan mamalia. Burung dan reptilia. Oke, okay. ini pelajaran. Ini ada bulu dulu ya. Yang ada bulu. Okay. Yang itu jantan. Ini betina, ini jantan, nah ini jantan. Ini jantan. Kayalah ya bawa jalan-jalan anak-anak ke zoo nih, zoo betul? Zoo, <laughs> ya boleh kenal-kenal nama-nama hewan, macam mana hewan tu, betul? Jenis-jenis uh, hewan, hewan bahaya, hewan yang jinak, hewan yang, hewan yang langka, kan? Okay. Kita <laughs> ya, uh, tak belajar dari gambar aja, bisa kan dari gambar aja? So kita bagi tengok dia betul, secara betul. langsung. Dah lama gila tak pergi Zul Dulu kat Indonesia pun pernahlah pergi kebun binatang Tapi masih kaki ji juga Dia serau nak pot Tak <laughs> nak boleh jalan-jalan Dia seter perah bila merumah je Jalan Sini pekinkan ibu Bija Ada bijak air Lucu Oh suara Oi. dia Uuuu <laughs> eh uh, langsung denger guys Dimana di sini Kalau saya ke kebun binatang juga itu Nggak bunyi gitu mereka gitu kan Dan di sini bunyi uh. Udah beberapa beberapa kali saya pergi gitu Nggak bunyi mereka guys Harus diapain wow. biar bunyi gitu kan Suara singa sampai sini wow. Oke okay. Tengok kamu oh, Banteng Eh apa sih namanya Sapi kerbau Lembu kecil Lembu Oh lembu ya, eh, Gimana ya, ya Lembu besar Ini ya. eh, macam banteng tapi. Tapir Tape. Tapir Tapir Oke okay, nah di sini saya kurang paham juga ya Bentuk dia itu gimana gitu kan Tapi eh, emang ada gitu Masya Allah Harimau guys baik, -baik jaga tau Terlalu bersemangat nak tengok Uy, takut Be -be -be, maju oh. Oke, okay. okay. ini tiga, dua, nah. Beruang madu matahari Oh beruang madu madu matahari. tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, ada dua, tiga, dua, tiga, dua, buaya dua, tiga, dua, tiga, dua, Jalan okay. ya, nih, <laughs> udah seronok lah ke sini. Unta, di sini untanya bisa dinaikin nggak guys? Kalau di Solo itu bisa dinaikin loh guys, untanya. Ya, Jadi ada memang yang uh, dibuat apa tempat duduk ya, macam itu di katanya. Ya Allah, masya Allah. Tidak unta, kenapa? Unta nanti saya nak juga lah main kesuruh. Eh apa tu? Kura kura. Tu, kita orang dah ada datang sini, tapi sampai sini hujan lebat. Okey. Masuk. Ini pun dah gerimis gerimis. Kena cepat sikit Nibet kicot. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Ba? Hmm. <laughs> Sali cakap Oke okay, tapi memang jauh juga <laughs> sih ini muternya guys Eh temu temu temu Ih eh, kita nak Apa tuh <laughs> Kita takut ular Apa, Apa nih? Oh ular Alright Kita takut Abang ada takut Titan Jom kita takut dalam kaca tapi ya. perinding iyalah <laughs> boleh ke buat batik ois besar tu Anggang. enggang enggang badak Bagi kita tengok ok ya. landak hello my ha? oh landak dia kat bawah oh dia campur dengan burung sekali dah. Ini apa namanya? Ini ke? Apa tu? Oh, kejap, kejap, kejap, kejap. Apa tadi? Ini apa namanya? Ini ke? Memo Telinga putih. Empat ekor. Okey. Memo Oh. Memoset. Macam monkey, ya? Tapi lucu Memoset banget, guys. Ini pegang ke. Ah, Monyet tupai. Aha, monyet tupai kecil lagi ada tu. Tu tu sana tu, tu. Sana tu. Tu kecil dia. Ah. Okay. Monyet tupai. Hahaha. Okey. Kebaya juga oleh-oleh. <tuk> beli beli dulu. Budak-budak ya. mestilah beli-beli Beli-beli kan Sebab so, saya senang Hai Nak buat apa cari kutu ke bang Monkey Kera Tengok tu dicari kutu Dekat ekornya Oh ya Ya Allah ekspresinya guys Ya Allah <laughs> Ekspresi monyetnya Melas <laughs> banget Ya Allah cuma tak dia seksi oh ini monyet yang apa oh, nama dek. tuh uh, pantat merah dia cari kutu dek Aha. wah yeah. iya monyet Senang tuh no selalu bang. gitu ya dan di kampung-kampung juga kalau kutuan mesti gitu juga <laughs> nyarinya tuh eh teliti banget penat ke tak turun. <tuk> Okey. Kasawari. Kasawari. Burung Kasawari. Si ko Eh burung unta. Emu. Bukan. Emu. Eh, beza ke dengan burung unta? Oh, ya yeah, beza guys. Ni ada rambut kalau burung unta tu tak ada rambut panjang, kan? Ah, tapi mirip lah, Hai. mungkin sejenis dia lah. Kamu. Buaya tembaga. Buaya. Tempat buaya. Wah, oh. oh. hey, dua ke? Oh iya yeah, dua guys. Ada dua. Ada uh dua. -huh. Apa yang ada dua? Buaya. Buaya. buaya. Ay, Good pandainya. Susah. Oh. Okay, Kerasa. Kau banyaklah sampai sana-sana. Eh, dengan uh, burung Nampak unta sekali. Dia macam tak besar sangat. Tapi pulu-pulu juga jalan. Wih, eh, jauh ni guys. Ada pusing, keliling pun luas juga. Luaslah. Oh, exercise. <laughs> keliling. Keliling ye. Keliling Johor. Okey. Badak tapi dia berendam. <laughs> Yo. Badak ni kalau saya mai kat sana kan ha, Tak pernah tunjuk Tapi pernah uh, dekat malang tu Zoo malang tu Wush Wush Kita lewat tu kan lalu Dia bagi air Lepas tu uh, jalan Jalan kat sini Kita lalu memang uh, dengan uh, kereta kan Bukan kereta dia memang uh, uh, khusus lah Lepas tu kita mai kat sini Lepas tu badak tu Angkat kepala Weh takutlah kita semua ni Aduh Teriak semua lah bocah pecah tu Memang lah, badak tu macam tu Lama eh Dia tahan berapa lama Dalam air tahan nafas tu Okey Tadilah keterangan lah Lama lah dia tu Woi ada burung kat atas tu Lepas ke atau macam mana Flamingo Ucantara Flamingo, Flamingo. okey Ni, kenapa dia tu Boleh tahan satu kaki tau Dia kan punya dua kaki Kenapa tak guna dua-dua eh Kenapa ah? lah Tapi Masya Allah Ni angsa Angsa. Yang suka kejar orang tu kan? Iyalah. Dah bis? The best you. Ini burung yeah. apa? Kura-kura, angsa-angsa tu. Oh iya yeah. Oh, banyaknya banyak kura-kura banyak ni. Somel. Kita keluar aja Ada di kaun depan tuh Kita boleh ambil gambar yang kita ambil masa-masuk tadi Boleh cetak Aha. Atau boleh masukkan dalam Berbagai jenis benda tadi lah kat situ okay. Okay, Untuk kenangan-kenangan kita datang ke sini Cantik juga lah Oke okay, dah habis Oke okay, cukup ini aja Jalan-jalan mm -hmm. kami sekeluarga di Zul Johor Oke, okay, sesiapa aja yang nak datang Zoo Johor ni. Dia buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Tapi untuk tiket last pukul 4 petang. Jadi, Aha. yang nak datang semua tengok yu Johor, tengok hewan-hewan apa yang ada di sini semua. Jalan-jalan. Oke seronok juga. Oke, okay, terima kasih teman Nika, untuk vlog kali ini. Jumpa lagi. Bye. Bye. Alright, guys. Sudah selesai videonya. So itulah tadi zuzohor Zohor Zoo tertua tertua Malaysia Malaysia guys dan kita tengok tengok memang banyak sekali sekali hewan-hewan dan. sana Dan... Yang paling berkesan hewan apa tadi ya Ayo tebak Hewan apa Ayo Ayo komen Apa <laughs> Yang paling terkesan adalah Yang monkey tadi guys Monkey tupai Terus monkey-monkey Yang macam-macam monkey tu Sebab saya senang monkey Daripada dulu Daripada kecil lagi Saya ada monkey dekat rumah dulu kan Masa kecil tu memang ada eh Lepas tu sekarang dah tak ada eh? Sebab tak ada yang rawak pun Saya ada dah duduk kat Solo nah, Macam tu uh, Masa kecil dulu memang senang dengan monkey tu Memang Apa ya uh, Dia memang jinak Macam tu Tapi ada jugalah monkey yang tak jinak Kan okay? Ah, tapi masa ni Macam mana kawan-kawan eh Buaya tu <laughs> Buaya darat <laughs> Alright, guys. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih, Ika Deviana, yang sudah sharing kepada kita. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di support terus. Aka, Ika Devina, Mbak ya, karena ini orang Indonesia, jadi saya panggilnya Mbak aja. Kalau panggil Aka itu, kalau orang Malaysia kan? Nah, macam tuh. Oke, okay, terima kasih. udah tengok video ini, mau react zoom mana lagi? Langsung saja komen di bawah ataupun DM di Instagram saya. Zoom paling cantik di Malaysia atau? Zoo paling besar dan paling komplit, dan kalau kita lihat tadi memang uh, kurang banyak ya untuk zunya. Itu untuk zunya ya, bukan untuk zunya. Maksudnya, kita lihat kurang banyak hewan-hewannya macam tuh mungkin karena ini uh, agak kecil. Mungkin ada lagi yang di Malaysia yang lebih besar lagi dan lebih komplit lagi. Terima kasih sudah ke video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan saya menuntut diri apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.